Bekerjalah, berkaryalah, berhembuslah di tengah kami, ya Allah, Roh Kudus, saat kami menaikkan pujian bagimu, bersemayam dalam pujian kami, biar Kau disenangkan Tuhan. Haleluya, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah Roh Kudus, nyatakanlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini Mengalir dalam pujian kami Nyata sekarang. Roh Kudus Roh Kudus Kau hadir di sini mengalir dalam pujian kami Berhembuslah ya Roh Kudus Berhembuslah berkarya. sekarang Roh Kudus, kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami. Berembuslah layar Roh Kudus, berkaryalah. Nyatakanlah sekarang, Tuhan. Nyata, kalau sekarang. Ya... Cuma Tuhan saja, roh kudus penuhi, roh kudus penuhi, roh Yesus urapi, camalah setiap hati kami, kami perlu engkau oh Tuhan mengalami. Bila sekarang rambut. One